Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. ketemu lagi dengan channel seputar motor ya seputar kendaraan kali ini kita akan mereview motor Yamaha Yamaha R15 Fitri karena ini memang p ya mungkin ini yang dimaksud dengan Fitri 3 kita subuhi atau kita tambah warna-warna gold yang menggunakan cat candy ya ini sebeker yang original yang kita sempat pakai candy ya pakai cat warna gold candy ya dan ke bagian belakang step juga kita kasih warna gold ini masih orsinil step belakang dan step depannya warna gold kita samakan dengan warna dari toko-toko ya. untuk apa juga kita warnain. semua bagian step kita kasih warna gold. dan untuk stripping ini striping ini yang masih original yang kita cat pakai warna gold ya kita buka ini stripingnya ya. maksudnya lakbannya pas stripingnya lakbannya ya gimana menurut seluruh semua ini kita kasih dua lagi, ini dikasih dua candy candy. Ini bagian depan, ini yang nanti kita akan kasih warna. Nah, ini yang sudah kita warna, ya. Benar, oh, kita. Ya, yes, seluruh kita yang ini asalnya originalnya warna putih, kita kasih kuning ya. Kita menggunakan cat candy candy gold ya. Ya, gimana menurut seluruh semuanya? Apakah tampilannya memukau, apa jadi keren, apa jadi jelek, apa jadi cantik, apa jadi ganteng? semua original gak ada yang fast -fast yang beli atau aksesoris baru atau aksesoris tambahan ini masih bawaan pabrik ya mantel bawaan pabrik cuman kita kasih sentuhan warna gold jadi makin kece ya ini R15 nya terima kasih semua sudah menonton semoga menjadi inspirasi buat semuanya yang punya CBR ya belum kita tinggalkan, kita buka lagi dulu buka dulu, nah untuk selanjutnya bisa kita kompon ya ini debu-debu yang menempel jalanannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh